nomor dua puluh resep makanan sehat bagian dua barat ngeci tinggi halaman dua ratus tiga belas jangan ketawa. <we>. aku <tik> aku kan sekarang gak ada lagi baru. Jadi ya aku buat nyari cari ada lagi. Dan ku konten ini. Penting kontenin gitu. Dan jangan lupa teman-teman komentar pertama konten baru bagi tober, bagi pengunjung nonton nontonni kontenku ini mohonlah bantuannya di like, komen, di-share dan paling penting subscribe ya, subscribe. Dan halo ya. Bilang juga, ya.